Hey, teman -teman. Hei teman-teman Ketemu lagi dengan saya Toli Toli si bebek lucu dan imut huh? Untuk mencari Mainan yang hi Asyik Kita cari mainan lagi Mudah-mudahan kita dapat banyak mainan Teman-teman Tuh Toli udah bawa ember tuh. ayo Ayo kita mulai na na na na na na, wii wii, apa itu? wii wii ambil ambil toh ambil toh, <tuk> ini, ini dapat mainan troli, hmm buat belanja lumayan lah buat belanja Asik. asyik, ambil lagi. mana tol itu ini ini warna merah nih Wih dapat mainan mobil damkar itu tol bagus warna merah wiii ajib alus pisan ya Iya bener halus pisan aku suka lah aku suka Iya aku juga suka ya, bukan kamu aja yang suka tol Iya tuh dapat dua cari lagi mana Wih, toh, apa itu toh? Mana? Shhh, tuh wih. Wih, wih, wih. Wih, wih. Wih. Wih. wih, wih Keren bener Keren bener. Wih, banyak Lihat, lihat, lihat shhh, shhh. Wih, wih, tuh, tuh, lihat, lihat Lihat, lihat wih. Wih. Wih. wih, wih, wih Ambilin toh Iya, siap, ambilin Wih, kita dapat mobil Ekskapator, warna <SILENCIO> kuning, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> keren, asik, masukin, wih, wih, kita dapat, ee, uh. wih, Batman, iya bener, Batman nya, bener gak Tolly, bener gak Tolly, ini mainan Batman, wih, wih, suka, suka, suka, masukin, ada lagi, wih, wih, Ih, dapat mobil warna biru. Ia, iya ya, Tol, Ya, itu warna mobilnya warna biru. Mobil sedan itu bagus, bagus, Tol. Iya, iya. Ini mah punya Tol, mau oh. suka-suka. Iya, sok aja. Ah. Temutinnya tolong, kakaknya bantuin. Iya, sok dibantuin. Hey. Wih. Ini dapat mobil Molen, teman-teman. Wih. Mobil konstruksi, ya, ambil tol. Ya, kematoli di di um, dibawain ya, kayak tuh. Tuh lihat, bagus. Iya, bener bagus. Masukin, masukin tol. Iya, udah Wih, ada mainan Spiderman. Spiderman bagus. Uh, superhero, keren. Aku ingin jadi Spiderman. Copot, copot kah? iya, yang bener megangnya tol iya, wih, aku suka, aku suka, aku suka asik, asik, tuh. masukin tol ada lagi wih, ada kukramen wih, keren hmm. suka deh toli, suka wah, kamu mah suka aja semuanya punya kamu gitu iya senang ya senang masukin masukin nanti hilang iya iya hmm. wih ada lagi toh ini iya toh. iya ini Ultraman. wih wih bagus Ultramin warna merah ya kalau yang tadi warna hitam silver ya iya benar wih suka deh Ultramin wih Nih, wih, ada mobil warna merah, Kak. Ini, ini tuh? Kan bagus, warna merah. Wih, mobil sedan tuh, wih, bagus ya? Bagus ya? Wih, masuk, masukin Kak. Iya, sok, mana lagi, Kak? Wih, ada mainan kura-kura. Apa, kok ada mainan kura-kura? Mana? itu ada kura-kura iya -kura. yeah. asik ada mainan kura-kura ini -kura. lucu banget ya yeah. lucu banget Ya. Icin soalnya, Kak Ih, imutan mana? Kura-kura atau toli, Kak? Ya, imutan kura-kura lah Toli, koli, Toli yang paling imut itu toli Hah? Ya, terserah kamu lah Masukin tol Iya Ada lagi? Ada dong, ini Wih, mobil Bumblebee Bagus, Tol. Wih, keren. Mobil di kuning. Wih, wih. Wih, itu mah. Uh, itu, Tol. Uh, mainan Dragon Ball-nya besar banget ya. Iya. Wih, super besar. Iya, super besar. Wih. Kuat nggak, Toli, bawahnya? Uh, cucah. Uh. Uh, tali pegang tangannya, Kak. Iya, Sok. Ih, angkat wih, wih, diangkat sama toli kuat Toli. iya dong. Meskipun perempuan toli kuat nih, wih, keren Mantu Toli. foto uh, di video bareng Toli. eh, tuh kan wih bagus Toli, wih, keren. Iya, cuka, wih, wih, wih, Gemes, gemes, Nah, masukin. Wih, kita dapat banyak toh mainannya. Iya, kakak, kita dapat banyak lagi. hi teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Nyalakan tombol lonceng biar Tolinya semangat mencari mainannya. Yah, yah, yah, please deh. Yah, yah, hmm. dadah.